20 warga negara indonesia korban perdagangan manusia berhasil keluar dari wilayah konflik di Miawei di Myanmar berita baik tersebut dikatakan direktur perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha pada Sabtu 6 Mei 2023 Judha Nugraha menuturkan pembebasan dilakukan melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok Melalui kerjasama KBRI Yangon dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke wilayah Myawedi, para WNI dapat dibebaskan dan dibawa menuju perbatasan Thailand. 20 WNI tersebut berhasil dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang, yakni pada 5 Mei 2023 sebanyak 4 orang dan 6 Mei sebanyak 16 orang. Tim perlindungan WNI KBRI Bangkok selanjutnya akan membawa mereka ke Bangkok. Untuk proses pemulangan, KBRI Bangkok akan berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk perizinan repatriasi ke Indonesia. Sementara itu terkait kondisi ke-20 wni disebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.